Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurlah. La wa la quwwat illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin zaiqatil maun. Agama Islam menganjurkan umat untuk menghadiri pemakaman, baik oleh kerabat, sahabat, kenalan, terlebih jika yang meninggal adalah anggota keluarga. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. menegaskan hukum sunnah Dalam mengantarkan jenazah Kita tinggalkan juga tidak jadi masalah Tidak dapat dosa Tapi kalau kita mengantarkan jenazah Sejauh lagi semangkut Karena jenazah itu Mengikuti pemakaman adalah Satu dari lima hak muslim atas muslim yang lain Lima hak tersebut antara lain Menjawab salam Menjenguk orang sakit Memenuhi undangan mendoakan orang bersenjata mengikuti pemakaman dalam kaitan ini Nabi mengajarkan agar dalam mengantar jenazah indahnya mempercepat langkah mempercepat langkah sebagaimana tertarik dalam satu hadis yang tersembuhkan muslim bahwa dengan bergegas membawa jenazah Bila jenazah itu orang yang saleh, berarti seger membawanya menuju kebaikan Secara garis besar dalam memuliakan jenazah Nabi SAW memberikan petunjuk terperinci Dimulai dari melayat ke rumah keluarga yang ditinggalkan Menasihati keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran Ikut mensalatkan jenazah Jika kita tak bisa Ikut mengiringi jenazah ke pemakaman dan mendoakannya bukan hanya terhadap kerabat orang yang meninggal dunia saja. Tuntunan untuk menghormati jenazah juga ditujukan bagi orang-orang sekitar yang, mereka yang dilewati iring-iringan jenazah. Nabi meminta supaya umat ikut menghormati jenazah tersebut. Sabda Nabi: "Kalau kamu melihat jenazah, maka berdirilah, barang siapa mengikuti jangan duduk sampai jenazah diletakkan." menghadiri pemakaman serta tetap tinggal hingga orang yang meninggal dikuburkan akan bernilai pahala besar hal ini dijabarkan oleh Nabi Wasallam menjadi pedoman umatnya barang siapa menghadir pemakaman sehingga salat jenazah dilaksanakan akan menerima pahala satu kirat sama dengan seperti satu gunung Barang siapa menghadir pemakaman Dan tetap tinggal hingga jenazah dimakamkan Ia akan menerima pahala dua kirat Mutafak alai Ada pun dua kirat yang dimaksud Nabi setelah Setara dengan dua gunung besar Kemudian adalah Menguatkan kesetiaan Menguatkan kesetiaan Nabi tak lupa menganjurkan agar usai pemakaman, Seorang hendaknya berdoa sekaligus memohon ampun atas orang yang meninggal. Inilah yang sentiasa dilaksanakan Nabi sekaligus beliau memerintahkannya kepada para sahabat. Usus bin Affan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pemakaman orang yang meninggal. Beliau akan berdiri di atasnya dan bersabda. Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan untuknya agar memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat. Marhabuka, wabnabiyu kama imamuka, wamankibletuka. Karena bahkan saat ini ia ditanya oleh malaikat. Lalu apa hikmah dari amalan tersebut? Dokter Muhammad Ali al hasim menerangkan bahwa. Anjuran menghadiri pemakaman berguna untuk pertama menguatkan ikatan persaudaraan, memperdalam rasa kesetiaan di antara mereka melalui keikutsertaan ini. Lanjutnya, maka keluarga yang ditinggalkan juga akan merasa nyaman, terhibur, dan terbantu dalam menghadapi kehilangan anggota keluarga mereka dengan sabar dan ikhlas. Menghadir pemakaman merupakan indikasi pemahaman atas kehidupan sosial dalam semua dimensinya. Kehidupan menurutnya bukan sekedar persoalan peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, menyenangkan, namun ia adalah juga kegembiraan dan kesedihan, kesenangan dan duka cita kemudahan dan kesulitan, tawa dan air mata. Pakar, dokter, muh, Muhammad Hasim dalam bukunya di ideal muslim mungkin mudah-mudahan dengan sajian video tentang penyelenggaraan jenazah dengan diiringi oleh saudara-saudara dan kerabat serta teman kita bisa mengambil hikmah dibalik dari kejadian apa yang kita lihat di sekitar kita Cukuplah dengan kematian Itu yang kita lihat Menjadi Reh buat kita untuk Berhenti Dalam kehidupan yang gelap Dan kita bisa hijrah Pada kehidupan yang lebih Memberikan harapan Yang tenang, damai Yang bernilai ibadah Dan menjamin keselamatan kita Di akhirat Insya Insya Allah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kullu nafsin sa'ikatul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un